Kita ke tambang cici Ya. karena, ini, wis kan ini singgu, oh, detran. Detran. langsung kebun batter ini eh Anu ya kalau kita bertahanHere tidak pernah saya kirim ke dia alias pesjatin Oh, mobil barang ya Oh, yang kan Dua ini Dua garasi Oh, ya toh. angkutan dan malah malah ada, beberapa Sewa mobil yang biasanya Ubran gede kayak digawe ngano kayak mobil yang bisa dingo turu oh kem ah, kem ah, ah, nah, ah. anu. kaya... oh. apa sanggup kemah saya turun yang perlu obok menarik tuh ya Sampai... nang kan dia tahu karo gunawan hmm. delivery ora tekan berubah minimal order murah panter, oh iya motor 10 Kan rugi, saya mau ikhlas. Sudah sepatutnya tangan, pada <tuk> lewat apa? kaya ya, market murah ya? dengan eh, <tuk> eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, kadang <tangan> top turu belum nangis tutup tadi re. ya cuma dia ya, ya tadi karena ketinggalan kali enggak ya jandras di bulan Februari 2021 ini jalan Wahid Hasim depok Sleman pukul tiga belas tiga dua ini masuk ring road utara kapan kan dong